Seratus orang Tak terlukiskan bilangan dia Kriminalitas Tidak perlu diukur Kerana anda akan lelah menghitungnya Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya Masya Allah Dan hidayah...